Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini review ini ya. Ini bisa anda lihat ini. Ini adalah sarung pipa kunci. Ini kita buka dulu. Start. Ini ada buat asli ya. Ini pastikan ini kuit asli. Ini adalah pipa once Graham ini untuk buat gigi Graham gajah Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa untuk dibeli. Ini harganya murah hanya 600 ribu. Anda bisa lihat ini. Ini lubangnya untuk lebih fungsi. Ini tembus ya, kelihatan tembus. Ini khas. Anda bisa lihat ini khas Gigi ya kayak ada letak gini Dan ini tidak rata Kalau bacakan ini Biasanya ini rata Ini tidak rata ini Meskipun juga digosok beberapa kali nggak rata ini Anda bisa lihat ini Ya ini asli ya Gigi Graham Ini harganya 600 ribu kita ukur untuk panjangnya Panjangnya 9,3 cm Ini untuk 1,4 ya. Untuk tingginya berapa ini? Sama ini 1,4 cm Ini lebahnya fungsi ini bagus banget ya murah Anda bisa lihat ini ukirannya khas gigi oh ini kristal banget kayaknya nih oke semuanya jangan untuk subscribe, like, komennya jangan lupa untuk share dan jangan lupa untuk dibeli terima kasih atas ya. perhatian cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh